Adapun, ini merupakan satu uh, rintangan bagi kita untuk apa itu bisa mengenal Allah. Itu adalah makhluk. Maka di sini fahas buk, cukup. Dalam urusan makhluk, anna kalau tahum wa wafaktuhum, apabila, kita bergaul terhadap mereka atau berteman terhadap mereka, fi awa di dalam seluruh urusan mereka atau tujuan mereka. Karena ini, di dalam masalah uh, manusia, kumpul dengan manusia, ini otomatis ada maksud dan tujuan. Jadi nggak mungkin yang ikhlas-ikhlasan karena Allah itu jarang. Jadi villa berteman karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, langkah nggak ini. Langka yang biasa itu ada maksud dan tujuh, mesti ada udang dibalik, rempeyek itu mesti ada. Wong saudara aja gitu kok. Kalau masih masih... Apa itu? Belum nikah, belum rumah tangga, ikhlas. Eh Tapi kalau sudah rumah tangga ini biasanya punya kepentingan. Ini saudara loh. Saudara, apalagi orang lain. Kadang-kadang kita ya dibikin uh, apa itu. Uh, ini istilahnya itu dibikin satu loncatan kadang-kadang. Bahkan kita dibikin istilahnya itu dibikin tumbal. Ancik-ancik kadang-kadang. Coba sampai lihat. Seperti orang-orang pinter. Mereka mendekati kita. Mereka mempergauli kita kan ada tujuan. Supaya mereka dipilih. Tapi kalau sudah maksud dan tujuannya tercapai. Ditinggalkan. Kayak istilahnya kita ini dorong mobil ya enggak dorong mobil mogok tapi kalau kita sudah dorong mobilnya sudah nyala mesinnya terus kemudian apakah mereka cuma terima kasih makasih lo ditinggal gak mungkin kita diajak ya enggak nah inilah makanya ini kalau kita kumpul mereka kita berteman mereka fi ahwa ihim di dalam apa itu eh, tujuan mereka Sedangkan kita kadang-kadang yaitu nggak ngerti dosa, ngerti apa. Malah-malah kita ini apa itu. Seperti kerbo dicocok hidungnya. Kadang-kadang diajak dengki sama seseorang. wis dengki. Ya enggak? Nah ini akhirnya. Wah asimta wa afsatta amro akhirotika. Kalau kita kebanyakan kumpul dengan mereka makhluk-makhluk ini. Wah, ini jadi rusak lah akhirat kita. Akhiratnya rusak. Karena apa? Karena kita sibuk untuk melayani mereka. Kadang-kadang pawang kau, kenal bupati, Wah, kenal DPR, Wah, kenal Pak Lurah. Padahal, ya padahal kita dibikin tum tumbal. Gimana? Gimana? dibikin tumbal oleh mereka, mengane aja bangga bangga sama kenal ambek wong-wong model mononguniku, ya tidak <gadilah> untuk tujuan. Kalau kita berteman ya carilah teman yang se apa itu sepaham dengan al-qaid, jangan kan gitu. Nabi Nabi Yuloh Nuh alaihissalam dia punya anak dan istri seperti kanan anaknya. Pada waktu ada banjir bandang Nabi Nuh itu berkata, kanan, "Kamu naiklah perahu." Katakan, "Angga, saya mau asa bisa berpegangan gunung," katanya. Tapi akhirnya matur. Siapa itu Nabi Nuh kepada Allah? Ya Allah, selamatkanlah anak saya. Ini anak saya. Iya benar, itu anakmu. Saya enggak mungkiri, kata Allah. Tapi itu bukan ahlimu, jawabnya. Tapi itu bukan ahli-ahlimu. Karena anak dengan ahli itu beda. Kalau anak memang darah daging. Tapi kalau ahli, dia apa itu? Nabi Nuh taat kepada Allah. Sedangkan Kanan nggak taat kepada Allah. Malah kufur kok. Nah ini loh. Apalagi sekarang ini. Waduh sekarang ini banyak orang memanfaatkan mem orang lain sekarang ini. Ya Hati-hati. Ini malah kalau kita sibuk ngurusin mereka. Ini malah kita ini. Bahaya ini dalam ajaran tasawuf itu memang. Apa itu ada penyaringan. Pengecilan dalam masalah urusan bergaul terhadap makhluk. Terhadap orang. sesama manusia. Kalau syariat. Nah ini kita kumpulilah. Kamu bergaulilah orang-orang soleh. Ini syariat. Ada pilihan. Tapi kalau tasawuf ini disaring. Kita boleh berteman Tapi teman yang akrab ini gak boleh orang Harus pilih-pilih Harus seide, seahli Jangan Jangan ngabur nanti malah nggak jadi rusak Be, sepa, sepa, Apalagi Sekarang ini anak muda-muda Banyak yang ngabur, Inginnya hidup lepas, bebas nggak ada aturan ya kan Wah ini bahkan Laki-laki sama perempuan nggak ada batas, mabuk Minuman keras maupun narkoba Wah luar biasa Wah ini anak-anak muda Sekarang ini bahaya sekarang Kalau kita kumpul Anak-anak muda sampai kumpul Dari orang anak-anak rusak Ibaratnya apa itu namanya Bara api Nah ini kumpul dengan Abu Abunya jadi api apa api apa? Bara apinya jadi Abu atau abunya jadi bara api ya coba yang kebanyakan kan bara api, jadi ah, ah, nggak mungkin Iya Kalau bentengnya kuat, oh, kadang-kadang seringkali imannya kuat, imronnya enggak kuat kok. Bener enggak, Nah ini. lain, lain, lain, lain, lain, lain, lain, lain, lain, itu apa Kholaf berbeda dengan mereka. lain, Taibta nah, Maka kamu akan sibuk Payah Sulit Karena apa Bi majafatihim Dari mereka ini malah Apa itu Ganggu kita Dengan menyakiti kita Bahkan mereka dengan kekerasan mereka kita ini malah wah wis banyak model gitu. Temen jadi mu, Jadi musuh itu banyak. <laughs> kalau kadang-kadang sekantor kalau enggak apa itu enggak mau dijak maling aja ya dimusuhi kok. Kita baik mereka jelek. Nah, sekantor jelek semua. Kita yang baik sendiri tersingkir. Ini sekarang, zaman-zaman sekarang ini. Maka ini kita sibuk untuk membandingi diri kejelekan kejelekan mereka. Bahkan wakadarat, wakadarta alaika dunyaka Jadi urusan dunia kita malah kita ini ternodai, terkotori, bercampur dengan lumpur-lumpur apa itu kejelekan orang lain. Ini biasanya. Ini kalau simpek kita ini bergaul sama orang lain. Nah, maka kita harus hati-hati. Bergaul ya bergaul. Kita ini... Apalagi secara hakikat Kalau hakikat ini enggak pilih-pilih Orang jelek, orang bagus di, harus dipergauli orang Dikumpuli Ini orang hakikat Tapi kan syariat gini Syariat ini kayaknya agak bebas dikit Tapi pilihan, harus ada pilihan Kamu jangan bergaul sama orang jelek-jelek Kamu yang Kamu kali orang baik-baik, yang soleh Ini syariat Tapi kemudian setelah di ilmu tasawuf, Kamu hati-hati Lebih di, Diperkecil lagi dalam ilmu tasawuf. Harus ada saringan di dalam bergaul. Jangan kok sembarangan kamu bergaul. Walaupun itu orang baik. Kalau itu menyita ibadah kamu. Menyita urusan akhirat kamu. Itu jangan dipergauli. Ini tasawuf. Tapi kalau sudah menyangkut ilmu hakikat. Orang yang ilmunya lebih dalam lagi. Wah ini sudah dilepas. Yang namanya syariat tadi sama hakikat ini sudah gak kangkung. Ya. Wes sekarang kalau kamu tadi pilih-pilih di syariat, nah, kalau kamu sekarang itu sudah ada jaringan, ya saringan lebih diperkecil. Kalau hakikan enggak, wes kamu sana, wes bergaul sama orang gendeng, sama orang kopla, sama orang apa, -apa saja boleh, tapi kamu enggak boleh. Ibarat air, ya, kamu bisa kemana-mana, bisa meng, apa itu menyesuaikan diri di tempat manapun. Tapi kamu tetap air. Ini yang namanya hakikat. Tapi kamu tetap. Apa itu? Bisa menjaga di diri. Inilah kalau hakikat. Enaknya orang hakikat gitu. Jadi gak peduli Kumpul karung Kristen. Kumpul orang Yahudi. Kumpul orang mabuk. Kumpul karung apa. Oleh. Tapi dirinya jangan ikut-ikut. Mabuk ikut-ikut mereka. Padah boleh. Air ditempatkan di tempat yang kotak. Jadi kotak. Air ditempatkan di tempat yang bulat. Jadi bulat. Air ditempatkan dalam apa itu model apa saja bisa penyesuaian, tapi namanya air tetap air. Inilah namanya hakikat, ya, nggak ada perubahan. Ah, sumalah takmanu ayuljiuka ilamu adatihimat muta munawatihim fatakuufisarihim. Maka kita ini dengan kemudorot, mereka bikin mudorot kepada kita, kita jadi enggak aman. Kan kebiasaan manusia ini bisa di, anu, di, istilahnya itu kan masyarakat. Masyarakat itu singkatan. Masa dan rakat. Rakat itu apa? Sekarat. Masa sekarat itu namanya, masyarakat. Maka ini banyak orang kopla. Jadi isinya itu jarang yang baik isinya. Maka kebiasaan-kebiasaan mereka ya buruk. Seneng gembosi orang lain. Seneng ngelek-ngelek wong liyo. Seneng dengkeni. macem-macem Bahkan kalau kita lihat istilahnya. Apa itu apalagi yang istilahnya musuh dalam selimut. Kadang-kadang kiai. Musuh kiai. Kumpulkan api. Tapi kalau di luar ada kepentingan pondok. Ada kepentingan pengaruh kadang-kadang nguripi aweh mata ini kancani, <laughs> iki, iki ilmu setan di, dimasukkan ke dalam hati ulama, ini paling bahaya. Nah, makanya ini kalau ulama-ulama yang yang pener ulama ul ini beda lagi, gak ada istilah gitu. tapi yang kebanyakan itu ya gitu. jadi istilahnya nguripi awa mata ini kancani, <laughs> biasanya ini ya, hati-hati ini, ya. Maka sering saya omongkan itu umat Islam sama umat Islam jangan saling bertengkar gak peduli itu siapa orang n NO, orang Muhammadiyah nggak berduli baik biar itu wong wahabi wong apa itu isi sekalipun ini nggak masalah jangan sampai dimusuhi jangan sampai bertengkar karena apa itu semua pengikut nabi wong Tuhannya ya sama Allah bener nggak Nabinya ya Nabi Muhammad, kitabnya ya Quran. Itu sementaranya orang Wahabi itu ya pegangannya ya Quran Hadis, Tuhannya ya Allah. Kiblatnya ya Ka'bah, salatnya ya Allahu Akbar sama salam. Sama. Lah kok kita musuhan? Enggak bener itu. Itu loh. Orang NO itu yang kadang-kadang yang koplak-koplak itu kadang-kadang gitu. Apa ini hati-hati. Ya. Saya sering ngomong. lawang sekarang ini kita jangan ngurusi kejelekan saudara sendiri ya ini noto bangun umat dewi dewi wargane dewi dewi ini namanya fasta bikul khairat wah orang nu NO. jadi berlomba-lomba tentang kebaikan di dalam nu NO, warga nu NO sendiri gimana wah sekarang ini ada pr yang besar apa pr prnya banyak orang nu NO yang nggak sholat Eh sama lihatlah di mana-mana, di mana-mana. Indonesia wis nggak nggak, anu ini banyak orang NU yang nggak sholat. Nah ini perlulah ini di apa itu ditingkatkan pakai NU jangan sampai ada yang nggak sholat. Gak ada umpama ada kiai kok memperbolehkan atau memberi ke apa itu kemudahan. Wah nggak sholat nggak apa-apa. Wah oh, itu kok namanya Kiai Kopra itu. Laknatullah namanya. Demikian juga tentang Muhammadiyah Tentang Wahabi Tentang FPI atau siapapun Ini harus ya berlomba-lomba Ditunjukkan kebaikannya masing-masing kelompok itu nah. nah kalau sudah Apa itu kita dihadapkan Dalam satu titik umpama Untuk kenegaraan ya sama-sama kita, kita bela negara Tapi jangan sampai Akhir-akhir ini Agama diadu domba dengan pemerintah urusan negara agama agama baik mana dengan undang-undang wah nggak benar itu tadi agama-agama negara-negara nah, ini wajib kita ini membela negara apabila ada yang menyerang negara tapi buru-buru sudah lebih kayak kayak Siapa yang pernah ini akan menghancurkan atau merubuhkan negara Indonesia kan nggak ada. Cuma kadang-kadang itu NKRI harga mati ya benar nggak masalah tapi ya jangan gitu-gitu amat itu loh ya. Nah kita ini sebagai umat Islam jalankanlah syariat Islam dengan benar itu. Jalankan syariat Islam dengan benar. Makanya kita ini harus punya guru. Guru yang benar yang bisa mengarahkan kita ke jalan Allah. Bagaimana konsep orang hidup sesuai agama Allah? Gitu loh. Oh, jangan jangan konsep hidup sesuai Pancasila. Orang genah Konsep hidup ya sesuai agama Allah sebagaimana kita orang Islam. Kalau Pancasila ini adalah urusan negara-negara untuk mempersatukan bangsa-bangsa. Kalau kita orang Islam ya, agama kita mulu paham ini. Nah ini, jadi kebiasaan-kebiasaan orang yang jelek-jelek itu harus kita hilang. Hilangkan, jangan sibuk. Wah sampai-sampai permusuhan -sampai sama NU NO. lah, ini orang genah ini namanya. Pro-NU nih, NO musuhan, pro-Islami, musuhan. Ini. Wala'ah <tuh> In madahuka wa adzamuka alaikal fitnata wal Lah. Lah ini, kaumpama mereka ini memuji-muji kebaikan kita bagaimana? Lah, kalau sampean dipuji-puji orang, ini jangan buru-buru seneng. Jangan buru-buru, apa itu terbang ke angkasa. Saking senengi, saking bungai. Belum tentu loh, orang itu memuji sampean terus. Orang itu itu memang cocok dengan sampean. Kadang-kadang pujian di pujian itu malah menjatuhkan ya banyak kok. Itu bener enggak? Ini banyak. Maka, nah, ini kalau kita dipuji orang, lah, jangan buru-buru seneng, jangan mabuk dengan pujian kata Imam Ghazali ahovu maka aku takut atas kalian itu ada di balik pujian itu ada fitnah itu loh ada fitnah macam-macam lo fitnah, mau kadang-kadang itu kalau ada orang kalau di, di belakangnya yang mau menjatuhkan dipuji-puji di lem-lem ini padahal di belakangnya menjatuhkan Nah, apalagi ujubah begitu kita dipuji, kemudian hati kita ini ada ujub bangga. Apalagi terasa sombong, masalah naudzubillah, naudzubillah mindali. Layadukulaljannah, fi kolbihi miskolazarrotin, minki berin. Gak bisa, sekali-kali gak bisa masuk surga. Kalau dalam hatinya sedikit saja. Miskolah, gerok. Ada seberat biji sawi. Ya. Angki berin, minki berin. Dari sifat som. Sombong. Apa yang kita sombongkan? Kadang-kadang harta yang cuma sedikit. Mungkin kita punya harta. Apa itu sedikit setingkat. Di atas tetangga kita. Kadang-kadang ini -kadang sombong. Ya, tunggu nih mobil, lawain mobil, ngomong sombong, ya kan? Tunggu nih biasa biasa, berapa peta, tapi kita sudah punya sedikit lebih lebih umpama. Ini kadang sombong. Juga demikian ilmu, awas loh, hati-hati loh. Duh, mahawai pinter, ya jadi ustad, jadi ulama, jadi kiai, wah sombong. Kadang-kadang melihat orang yang enggak berilmu memicingkan mata. Wah, ini banyak ustadz, ustadz kayak gitu. Orang patek ngereken, senenganin cuci direken Iya kan? Banyak itu seperti itu. Ini bahaya. Itu ya. pokoknya. Ini jangan mampu. Pujian, pujian itu bisa menyesatkan. Ya, hati-hati kalau kita ngerti waspada apabila. Zamu kawahakoruka ada orang yang meremehkan kita, ya, merendahkan kita, lah ini juga hati-hati juga, ini juga bisa jebakan, terus sampean apa jadi susah, <laughs> jadi susah, waduh, dihina orang, disakiti orang, dihina, diremehkan orang jadi susah, banyak kan, terus mangkel. Wah hatinya ini apa itu merongkol, dongkol. ya kan? Sampai 27 kedongkolan dalam hati. Wah untung nggak nggak bisa dioperasi, ya. Well bahkan kita bisa marah. Nah ini bisa marah. Marahnya kepada siapa? Ngomong kepada orang itu tadi yang meremehkan kita. Berarti itu marah-marah kepada selain Allah. Kalau kita sampai marah-marah pada mereka. Ini Masya Allah. Kita sudah terpancing. Padahal kita ini kalau kita ini diremehkan orang. Ya kita sadar saja. Memang kita ini orang makhluk yang hina. Kita makhluk-makhluk yang remeh memang. Kita makhluk-makhluk yang nggak ada harganya. Ungasal oh, asalnya saja kita ini dari setitik air mani yang hina kok. Nah kita ini umpama di diremeh diremehkan orang, benar enggak kan ini pak dirinya ini? Kalau memang benar ya jangan marah. Tapi sering kali ini kalau dipuji seneng, kalau diremehkan marah, wah, wah kok diremeh, no one it well ya. Ayo kalut. Nah ini, ini biasanya. Itu juga menyebabkan akhirnya terganggu kita. Wakul al ini baik itu dipuji maupun diremehkan itu adalah afatun muhlikatun. Jadi itu termasuk sesuatu yang bisa merusak. Tadi marah bahaya yang bisa merusak. Itu kedua-duanya Pujian maupun hinaan. Ini adalah merupakan afatun mulikah. Nah, kemudian ukur halaka ma'ahum. Terus sekarang bagaimana sikapmu halaka itu sikapmu. Bagaimana sikapmu bersama-sama orang lain. Mereka bakdama sirta filkobri. Dari sesudah kamu ini mati kemudian dimasukkan ke liang kubur. Jangankan berpuluh-puluh tahun. Tiga hari ajalah. Ini salah salah satu ayam cuma tiga hari. Gak lama gak sampai seratus tahun, sepuluh tahun, setahun. Tiga hari aja. Kaifayat Rukunaka. Wayah Jurunaka wan yang saunaga bagaimana sikap mereka mereka terus meninggalkan kamu senajan itu Bojone dewe istilahnya tadi sudah janji sehidup semati dek kalau masih hidup masih pacaran masih manten anyar dek kamu mati saya yo mati prete kan gitu kan iya biasa nih nah, iya jadi makan berdua duduk setikar ber sama ya tidur setikar bersama makan sepiring berdua lagu nida <todoh> tapi itu lek sudah meninggal ya rukunaka ditinggalkan bahkan enggak mau ditempati wis lama masono bojone lek wis mati ini terus kemudian minta Pak Mudin segera memberangkatkan, nggak mungkin dia itu mau ke tempatan terus nggak mau ke lembra, ke tempatan jenazah ibu terus rakyat kelam, eh kok nang dikubur, dikubur ya jenazah <guluh> nabi begitu, waya jurunaka bahkan kemudian ditinggalkan ditinggalkan ditinggalkan wis, ditinggalkan, wis Goodbye, kamu jadi kenangan kenangan saya walaupun semanis-manis kan kenangan cuma kenangan tok kenang wayan sauka bahkan dilupakan ini loh kalau sudah mati Wilimbek oh, bojo pe soleh ganti ini oh kadang-kadang itu kalau sudah bojonya mati banyak orang lawat Wah nangis tapi nangis samping lirik ya <laughs> ini ya gantinya pojoku. Ini biasanya gitu. Tapi kalau sudah ada gantinya, wis lalil tenan lali ini kalau ada gantinya. Walaya Katuna ya ada Kurunaka dan apa itu Walaya Katuna? Mereka ini enggak dekat. Ya ada Kuruna. Dakan mereka ini ingat pada kita. Kaan Naka Lam Tarohum. Kayak-kayak sudah enggak saling mengenal lagi. Kamu enggak kenal mereka dan mereka enggak kenal kamu. Jadi istilahnya itu keanaka lam tarohum yauman walam yarohka. Jadi pada suatu hari sudah enggak saling kenal. Ini kadang-kadang gitu. Wes, itu kumpul sesama makhluk. Seringkali ditinggal. Apalagi hidup di kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Kalau ada maunya, temen, kali lagi jaya, teman. Tapi laki laki tersungkur sudah enggak jabat. enggak kaya lagi, Sudah ditinggalkan, sudah enggak kenal wis. Istilahnya masing-masing. Ini kalau di kota-kota besar ini biasanya. eh zaman hidup di Jakarta udah gitu. Jadi kalau di desa ini biasanya wah itu teman saya walaupun melarat-kerat-kerat walaupun sengsara lek like, teman ya teman. Ini kalau di desa. Tapi kalau di kota-kota sudah enggak ada gitu. Konsep seperti itu wis usang itu katanya. Ya. Falaya illallahu subhanahu wa ta'ala. Lah teman sejati. Ini hanya cuma Allah. Ini enggak enggak berubah, tetap. Ini teman sejati. Samakan Allah ini bisa dikatakan teman sama kita ini. Iya kan? Enggak pernah Allah meninggalkan kita sedetik pun enggak pernah. Ya cuma kita makhluk ini yang biasa lupa Allah meninggalkan Allah tidak ingat Allah tidak kenal Allah karena itu nggak kenal ya jauh dari Allah tapi Allah sendiri itu lafalah ya beko maka orang hakikat umum masya Allah dia ngerti. faham kalau Allah ini adalah teman yang paling setia nggak pernah ditinggalkan ini bahkan sedetik meninggalkan Allah ini berarti dosa besar ini orang hakikat ya. Bil minal Apakah tidak ada seperti itu minal Itu adalah merupakan kerugian yang besar. Gopni, gopni ini kalau di sini maknanya uh, naksi, naksin. Jadi kekurangan. Tapi ini maknanya kerugian. Jadi termasuk kerugian yang besar. Minal gopni. Nah, kemudian kalau kita ini selalu sibuk Dengan manusia Sampai ibadah kita ini Tertinggal Sampai urusan akhirat kita ini Jauh dari kata Layak dari kata benar nah, Maka itulah Hari-hari kita termasuk itu Sia-sia Sia-sia Apalagi kita ini secara individu terhadap Allah Al-insanu sirri wa anasiru Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Ini individu, itu loh. Maka kita ini di dalam bergaul harus dewasa, harus dewasa, betul-betul dewasa. Harus pandai menyikapi orang lain. Walaupun kita ini punya jiwa bener, kita jadi orang kan ingin anfaunas, yanfaulinas, kan gitu toh? Sebagus-bagusnya orang Manfaat-manfaatnya manusia adalah yang bisa bermanfaat kepada orang lain Itu konsep kita Tapi sekaligus kita jangan dibodohi orang Jangan disipi apa itu Istilah kita jangan dimanfaatkan orang gitu loh Harus pinter lah Harus pinter ini ya Teman yang sempurna itu jarang Yang kebanyakan itu ya teman-teman yang kopla Biasanya ya Nah, karena mereka ini nggak bisa itu sampai apa itu memenuhi kebutuhan kita kan nggak mungkin, ya kan? Wakil latil bako dan sedikitlah kita bersama mereka. Jadi kilatil bako imaahum, sedikit kita tetap bersama mereka. Cuma beberapa waktu mungkin 10 tahun, 20 tahun itu mungkin, ya kan? Jadi nggak terus terusan. Watat rukah hidmat allah terus kemudian kita meninggalkan untuk apa itu uh, menjadi hamba Allah astala peladen Allah ya ala diarju seluruh urusan kita hanya kembali kepada Allah dan tidak tetap kecuali Allah Abadal abidin sepanjang hayat, sepanjang masa, sepanjang waktu, selama-lamanya. Maka kita harus mengerti, Seluruh kebutuhan, keseluruhannya, ilahiyahnya kepada Allah. Ayo, sampean untuk mengadu iktisom, Wal Jadi kita hanya bersandar, berpegangan keseluruhan, seluruh tingkah laku kita, urusan kita ini baik itu berat maupun kesulitan itu hanya kepada Al kepada Allah. Eh, menungso ga onok nyukupi kita. Ya kecuali hanya Al Allah. Maka orang hakikat ini terus ini waspada hatinya ini nggak pernah lepas dari Allah terus ini. Ya. Sebab apa itu kita di dalam bertawakal tuklan tuklan itu beberapa ketawakalan kulhu alaihi jadi keseluruhan kita pasrahkan kepada Allah kita harus berpasrah diri kepada Allah dalam segala urusan wisalah kesehatan kita kita pasrahkan Allah rezeki kita kita kepasrahkan kepada Allah keselamatan kita kita kepasrahkan kepada Allah bahkan jodoh rezeki pati ya untung rugi ini semua kita serahkan pada Allah le diserah berserah diri kepada Allah Aman aman, terserah Allah. Oh Joko. wah saya pernah itu ada orang minta tolong sama saya. Yang minta tolong ini orang Hindu, orang Bali. Jadi orang namanya kalau nggak salah dulu imade imade siapa gitu. ah Dia ini bilang gini, bah katanya. Hidup saya tahun ini saya serahkan sama mbah katanya. Jadi, Masya Allah orang ini berkata apa. Tapi lah yang ngomong ini memang orang kafir. Jadi saya diem aja orang kafir Ngomong kayak gitu kan kalau orang kafir sudah biasa. Iya kan? Gak ada aturan. Tapi kalau kita ngomong seperti itu jadi murtad. Iya kan? Nah ini tapi saya nggak jawab diem tapi hati saya ini mungkir masya allah itu ya jangan sampai ini apa itu saya juga pernah ada orang di dinggelsingan itu saya diundang wah kemudian saya datang di situ dan yang tetangga tetangga didudukkan lesehan di tikar di karpet sedangkan saya dikasih kursi kayak raja gitu besar pada waktu itu saya enggak tahu maksudnya saya duduk di bawah enggak boleh nah, tapi saya didudukkan di kursi yang besar gitu nah, setelah ada no, dari dari dalam dia itu sama istrinya langsung menuju kepada saya langsung apa itu salaman dan mencium kaki saya masa saya lo dia sampai bilang bayai saya ampun bayai saya ampun dosa dosa saya minta ampun bayar Allahu Akbar Kayak-kayak gini lah yang gak benar itu ya Tapi ada juga makhluk seperti itu ya Tapi akhirnya saya ngerti tujuannya Saya gak mau duduk di situ Dan saya terangkan bahwa yang bisa mengampuni Hanya Allah bukan saya Dan sampean bukan tobat sama saya Tapi tobatnya hanya kepada Allah Ini saya saksikan itu nah, Ini banyak itu orang tadi kalau ada orang sampan di Seperti saya ya harus gitu Gak boleh sampan itu Oh iya iyo. iyo. Tepat Musa terima, Wah. itu sah kamu sah ampuni semua. Wah. Ini namanya koka. Ya. Ini apa ya, situ hati-hati ya? Orang musik seperti itu jadi itu hanya kepada Al-Qur'an. Aku lho, Allah, Jadi tempat bersandar ini hanya kepada Al. Allah sandarkan rezeki, sandarkan untung, sandangkan kerugian, sandarkan apapun keseluruhan ini hanya kepada Allah. Allah, jangan kepada mah, makhluk, zaman jangan tertipu oleh mah, makhluk. Apa? saman tertipu oleh mah, makhluk, Itu loh. Wong isi isinya makhluk, ya kayak gitu tadi. Kita ini berteman itu. Kalau kita bikin teman gak apa sesama sesama kita, tapi kita ini kalau berteman sampai mukholid, istilah sahabat akrab ya, ini harus pilih-pilih. Jangan sampai kita ini sembarangan ya, jangan cuma berteman di meja makan ya kan, waktu susah, gantian susah, kita ditinggalkan ini gak bener ya. Ini maka fata amal ini jadi pering apa itu bisa kita jadikan. Apa itu pelajaran bagi kita? Ini malam malah Imam Ghazali begitu, Pak Amal. Ingatlah ya, miskin, wah, ya orang miskin, katanya. Sama mau dikadai orang miskin. Hah? miskin apa dulu? Jangan kok marah. Ini yang dimaksudkan Imam Ghazali. Ya, miskin Eh, orang miskin ini miskin pengertian, miskin ilmu, miskin kebaikan. Ya kan? Benar. Jadi miskin rohmat Jadi kita masih miskin Masih membutuhkan Apa itu rohmat dari Allah? Dari Allah Masih membutuhkan keselamatan dari Allah Dan macam-macam lah -macam. mudah-mudahan kita mendapatkan Petunjuk insya allah. Ini kata Imam Ghazali Wallau waliul hidayati bifadli. ya Ini ya apa itu kalau ngaji tasawuf seperti ini jangan kita harus menyikapi dengan benar ya bukan kok berarti kita ini terus kemudian kita enggak berteman sama sekali kemudian kita ini berdiam diri di rumah tanpa teman tanpa siapa enggak boleh sebab kalau kita ini bahkan kalau kita sudah mempelajari muhakaikat wah ini malah lebih luas lagi pergaulan kita ya contohnya ya seperti di Indonesia Gus Dur gitu ya Yai Hasim As'ari atau yang lain guru saya seperti apa itu Mbah Yai Wahab Hizbullah itu guru saya nah, beliau pernah juga menjabat dari DPR pusat, berarti no, kalau dari DPR kan luas bahkan gusur jadi presiden, iya kan bahkan Yayy Asyari ini dijuluki dengan Asadu Asia apa Asadu Asia hmm? macan Asia ini Nayy Asyari Berarti beliau ini bergawalannya sangat sangat luas. Tapi seperti Gusdur tatkala beliau ini disakiti di apa yang enggak terpancing beliau. Katanya cuma ingat gitu aja. Ingat kan lain dengan dendam lo ya. Enggak dendam tapi ing ingat. Me ingat tok. Gitu lo. Apa-apa. Nah. Tadi kita ini di dalam beda-beda itu enggak apa-apa. Jadi kita bisa menyikapi, oh, saya juga apa itu bisa menerima perbedaan kok walaupun itu terhadap orang Kristen, orang Hindu, apalagi sesama muslim atas beda masalah kunut, beda masalah apa tahlil kok jadi masalah yang enggak Biasa. Eh, kan gitu kan. Ya jangan mangkel, beda kok mangkel loh. Udah <tuk> sampai ini ya Kita harus di dalam bergaun ini lebih luas lagi Sama kalau cari rezeki Umpama ya berdagang Lu pilih-pilih ditanya Yang yang beli ya Yang beli sama kita Bu sama ini sholat apa enggak? Oh enggak sholat oh, Jangan beli sama saya cari orang lain <tuk> <"Gih>, Mas <tuk> Ya enggak benar kan Yuga rezeki yuk mplom, mplom Kalau gitu oh, namanya orang cari rezeki ya biar siapapun ya bisa diterima gitu Ya urusan masalah apa itu masalah urusan ini keputusan itu di tangan Allah jangan sampean itu loh. Masalah beda beda nggak masalah urusan nanti yang memutuskan hanyalah al Allah bukan kita ya bukan kita. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.